Glasses Band, adalah cikal bakal dari Band Papan Atas Indonesia Ungu, yang berdiri pada tahun 1993, kemudian pada tahun 1996, berganti nama menjadi Ungu. Dengan Aryo Wahab sebagai vokalisnya, Band Ungu sudah beberapa kali mengalami pergantian personil, dan hingga saat ini, Maki Parikesit adalah satu-satunya personil asli sejak Ungu didirikan pada tahun 1996 hingga sekarang.